Kau ada sapu salah, coba kau bilang, Bah jangan kau diam, mestinya terbuka Seterima, dulu tung bersama, sekarang tak lagi sama Entah apa yang sa impikan perlahan Mulai sirna dan sa suja di pelangi orang yang buta warna Sa bisa apa, berat sa hadapi Mimpi yang indah, sukar ada lagi Sa hanya tersenyum ratapi Semua ini meski sakit yang sa rasa, Namun harus saja jalani Dan sa sutra tahu Apalagi apa Balik arah, berharap agar semoga bahagia, bahkan lain hati. Cinta yang terbagi, lupakan semua yang And dulu now pernah I'll terjadi. Let you go. ini hatramungkin tahan kau baby i will let you go say so rela yang nan sekian banyak cerita yang tunggu lewati mungkin dua hati dapat ku miliki dan jika memang ini yang terbaik sorry